berjumpa lagi bersama saya, Rudy Hilkiah, guru mata pelajaran fisika pada channel YouTube Pak Fisika Rudy. Jadi pada hari ini saya berinisiatif untuk bagaimana kita membaca atau menjelaskan can suatu grafik dari data-data. Terima kasih. Baiklah, kita mulai dengan data yang ada di layar kita sekarang, yaitu data sebaran pasien COVID-19, Kalimantan Tengah, tanggal 21 Juli 2021, yang disiarkan setiap pukul 15. Dan mungkin nanti sore akan berubah lagi kondisinya. Nah, nanti saya akan buatkan videonya terus-menerus untuk melihat perbandingan perbedaan. Apakah terjadi pelandaian apakah pasien yang terkonfirmasi pada kolom merah itu akan turun, dan seterusnya. Juli, pasien terkonfirmasi mencapai 64. 64 orang dalam perawatan, 24. Dan puji Tuhan, ada yang sembuh banyak 30. 5 orang, namun kita juga prihatin, turut berduka cita kepada keluarga, ada lima orang yang meninggal dunia dan dikebumikan mungkin hari ini, tanggal 22 Juli atau kemarin juga dikebumikan, karena ini berdasarkan data, tanggal 21 Juli pukul 15. Nah, khusus untuk kota Palangkaraya, dengan angka konfirmasi di atas 50 dibandingkan kota-kota yang lain, menurut saya pribadi ini masih suatu keadaan yang cukup menguatirkan walaupun nanti ada indikator-indikator lain yang menunjukkan bahwa kota kita ini sanggup uh, mengobati atau merawat pasien-pasien seperti ini, tapi kita juga harus melihat data yang nanti sore muncul 22 Juli 2021 pukul 15 dan seterusnya sampai 14 sampai 21 hari kemudian Nah, yang kita bisa lihat sampai dengan seruian ada perbandingan yang cukup uh, sangat signifikan bahwa di dalam instruksi Menteri di dalam negeri yang berapa saat lalu sudah diberitakan dan sudah dibagikan. Untuk daerah Gunung Mas, kemudian daerah dua daerah ini termasuk daerah yang level 3. Apakah Sukamara atau Seruyan kemarin yang dibicarakan, Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, dan Kabupaten Kepuas, ada penambahan yang nilainya itu separoh dari 64 hampir separoh. Kalau Sukamara ini tambahnya dua, sembuhnya sudah 9, namun pas tapi yang terkonfirmasi 19, apakah yang 16 ini mengurangi jumlah perawatan tersebut, nanti kita bisa lihat pada data sore hari tanggal 22 Juli ribu kali mana tengah, kecenderungannya naik kecenderungan ini akan menurun jika uh, yang hijau, itu berarti kasus sembuh, kasus sembuhnya meningkat, dan yang lebih penting adalah konfirmasi harian itu turun, jadi kalau hari ini, kemarin masih 244, hari sebelum Sebelumnya 348 kemudian sebelumnya 255 249 dan tidak berkurang selain 106 dan 138 berarti kesempatan ini sebenarnya bisa dipakai untuk melakukan pelandaian ini di angka 135 129 95 106 tidur yang disediakan. Nah di sini adalah rumah sakit rujukan di 13 kabupaten dan satu kota Palangkaraya. Ada istilah BOR, occupation rate atau tingkat keterpakaian eh, tempat tidur di rumah sakit. Banyaknya tempat tidur yang sudah terisi. Jadi, betok pensinya sudah mencapai 93,5% di rumah sakit memedia Yang di rumah sakit Betang Pamelo mencapai 88%. Yang di rumah sakit umum Dori Silvanus mencapai 84,7%. Di rumah sakit Puruk Cahu, 83,9%. Artinya banyak yang eh, digunakan untuk dirawat. Yang yang di Lamandau, ada 90 bed, bed pensi resinya baru 14%. Yang yang di Sukamara, ya Sukamara fasilitas kesehatannya, betokopan siretnya sudah sangat besar sepertinya itu, karena betokopan siretnya besar, ini di rumah sakit tingkat 4 Palangkaraya, 50% kemudian rumah sakit umum Kuala Pembuang, 40% Siloam, 58% Siloam, Palangkaraya, kemudian rumah sakit umum daerah Pulang Pisau 59%, yang tersedia 83%, yang terisi 49%, jadi untuk perawatan terutama rumah sakit rujukan Sultan Imanuddin, uh, rumah sakit Murjani, tempat tidur isolasi. Nah, yang tadi itu perawatan, yang ini isolasi. Yang cukup banyak untuk di Palangkaraya baru 44,3% ada di Palangkaraya, 686 bed tersedia secara keseluruhan. Nah, angka-angka ini juga harus kita perhitungkan betapa lelahnya tenaga kesehatan yang ada di seluruh Kalimantan Tengah juga di seluruh Indonesia yang tersedia berarti ini sudah digunakan, Kota Waringin Timur sudah habis, sudah 100% okupensinya, Palangkaraya sudah 77,8% Kota Waringin Barat sudah 50% intensif ya intensif ini berarti yang sangat berat kondisi 21 Juli Bed, open shared. ketersediaan tempat tidur rumah sakit semakin tinggi ketersediaan tempat tidur di rumah sakit berarti itu ada kemungkinan resiko melonjaknya angka kematian, nah ini dia berarti rumah sakit tadi itu sudah sangat padat, 21 pukul 15 yang terkonfirmasi bertambah 244 orang, yang sembuh 213 orang, yang meninggal 17, kalau kita jumlahkan 213 dengan 217 itu ada 200 30. Berarti ada 14 orang yang berada dalam perawatan. Artinya yang dalam perawatan, ditambah yang sembuh, ditambah yang meninggal, itu masuk dalam konfirmasi. Dan ada 933 spesimen yang belum dianalisis. Jadi masih ada banyak, masih ada 650 lebih, 680 lebih spesimen yang harus diteliti. Dan besar kemungkinan akan menambah jumlah yang terkonfirmasi. Pada ibu yang saya hormati, yang saya banggakan. Kalau sampai harus meninggalkan rumah, setidak-tidaknya menggunakan masker dua lapis, menjauhi kerumunan, tidak makan di tempat umum menghindari kerumunan yang banyak karena di sini masih ada 933 kurang 244 ya nah, coba kita hitung dulu berapa itu kurang 244 masih ada 689 spesimen lagi yang memungkinkan untuk dinyatakan terkonfirmasi atau juga negatif atau menjadi suspek nah, jadi ada tiga kemungkinan seperti itu dan yang di bagian bawah ini adalah vaksin ada yang remaja vaksin satu vaksin dua hanya baru satu orang yang mendapatkan Dua kali vaksin untuk remaja, targetnya dua ratus delapan Ini yang sudah ada di data masyarakat umum yang sudah di data baru tujuh dua lansia 21% puluh sudah vaksin 1, 14% belas sudah vaksin dua. Pelayan publik seperti kami vaksin satu sudah seratus tiga nanti sudah tercapai dan vaksin 2 baru mencapai 69,86% puluh sampai dengan hari ini. Untuk tenaga medis sudah melebihi target dan mencapai di atas 100%, demikian, Bapak dan... Ibu, jelasan saya mengenai cara membaca grafik, jika pembacaan ini masih keliru atau masih salah, nah kita akan pelajari lagi terus-menerus sampai dengan data-data tanggal 22, 23, dan seterusnya sampai 14, 21 hari dari kemarin. Apakah ada peningkatan atau ada pelandaian? Seandainya terjadi pelandaian, syukur puji Tuhan, berarti semua masyarakat yang ada di Palangkaraya, yang ada di Kalimantan Tengah, sudah sangat sadar. Tapi kita ingat bahwa masih ada potensi 689 per tanggal 21 Juli ini yang bisa terkonfirmasi atau yang bisa negatif tetap sehat, salam semangat, berhikmat salam sehat